All right. <laughs> Di mana kasih akan cari, rindu hati indah tak tahan kan? Allah dinaik cari, adik dimari bonyo, Tarumua hati denai rasa Jauh angin malam Bakawan bulan tarang Manantinyo adianan den sayang Antahnya pabilo Rindu bisa diradokan Ubenyo hanyo Kasih nyo adi Biar kembang bungo Nantumbwa di dalam jambangnya Balialah sayang Tanangkan jua hatiku Biar bersama cinta Cinta kita nandu Jo angin malam bakawan bulan tarang manantinyo adi ananden sayang antahnyo pabilo rindu bisa diradokan ubenyo hanyo kasih cinta nyo adi. Biar na kembang bungo nan tumbuh di dalam jambangnya balilah sayang tanamkan jauh hatiku biar na bersama cinta cinta kita nan dulunya. kanjual biar bungo kembang bulu di dalam jambangnya saya sayang tanangkan juo hatiku biar nabas cinta cinta kita nan dulunya